Semangat kesuci, Kalau kita bisa memberikan manfaat untuk orang lain, kalau kita bisa memberikan manfaat untuk teman kita, itulah yang lebih bermanfaat. Khairun <tik> atau Sebaik-baik antara adik-adikku semua tak marah sebaik-baik, si paling bagus. Si hebat, si atas, derajatnya yaitu yang bisa memberikan manfaat untuk yang lain. Contohnya, ada teman adik-adik yang laki-laki belum bisa membaca, diajar oleh kakak-kakaknya yang perempuan, sebab biaya terus adiknya yang laki-laki bisa, berarti itu namanya ilmu yang ber-ber. Bermanfaat. Nah jadi gara-gara Gara-gara yang Tahu ini Termasuk orang itu memberikan kita manfaat. Paham ada ini? Paham? Alhamdulillah Itu sebabnya ada di semua Harus kita lah, Prajir Itu sebabnya Di dalam kaedah dikatakan Manjanda Karena Manjanda wa'idah Barang siapa yang bersungguh-sungguh Barang siapa yang rajin Sama ibaratnya kalau kita belajar pakai sepeda Kalau kita jatuh, satu kali semakin kita mau belajar Buruk tadi sekali, malasnya juga teriapuk Belajar, keselius, cuma jaraknya keselius, selain kita rajin belajar Makan daun barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia akan memperoleh hasilnya Nah, saya ditulis sungai dari kerajaan, bersepeda, barat-barat tahu daun sepeda, sungai yang tahu, barang-barang ketawa, logo murah yang jatuh, jatuh. Lalu, anak ingin bisa, ndak, ndak apa-apa, Bada ingin bisa lagi berarti haruslah belajar belajar belajar karena di dalam faedah itu kalil harapan al Alfa baca satu kali lamun yang namanya pengetapan suatu baca satu kali itu ulangi sampai Alfa Harpan kalian alpa. Baca satu kali, lalu tentang sampai satu kali, maka ulangi sampai 1000 kali. kali ke dalam satu. ada di semua, ada mengulangi satu seribu kali jangan bubar yang nah, semua, karena pada sore hari ini kita akan belajar yaitu video ini mengenai dengan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan barang siapa yang beribadah tanpa menggunakan ilmu maka ibadahnya tertolak. Sai Se sai sembahyang, -se -se lamun ndak tahu ilmu do beketua. Lamun ndak tahu, tahu amalan. Amalan yo. Ya dedikasi tak ta'ruf amalan itu namanya hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik semua, sebelum kita lanjut, Mari kita sama-sama membaca selawat. Mudah-mudahan berkat selawat kita ini kita mendapatkan syafaat beliau nanti hari. Kemudian Allahumma shalli ala sayidina Muhammad Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Adik-adik semua, nah sekarang jangan ada yang menulis, jangan ada yang melihat belakang, jangan ada yang melihat samping, lihatlah di depan dari semua karena ini kita akan belajar mengenai al fikhu yaitu fikih tentang bagaimana cara kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu nah ada Nah sekarang kita akan belajar tentang data karena yang namanya kita manusia ini yang namanya kita masih hidup ini pasti kita akan mengalami yang namanya waktu-waktu yang kita akan kita duga. itu namanya waktu-waktu yang mepek karena waktu yang mepek waktu-waktu si teruk teruk Nah, gimana kalau, kalau kita sedang sakit badan kita sakit luka kalau dia terkena air maka dia akan menjadi sakit selain kita sakit Misalnya, muka kita ini sudah luka walwas luas bukan ini terus sekarang kalau dia perlu menggunakan air dia akan menjadi merempet ke seluruh tubuhnya itu sebabnya kita harus menggunakan namanya tayangun nah terus kalau kita lagi pergi ke kemanapun kita pergi misalnya kita pergi ke hutan, kita pergi ke jauh terus ada waktu salat terus kita tidak menemukan air Apakah boleh kita menggunakan tayamum atau tidak ada hukumnya. Itu sebabnya ada di semua. Sekarang kita akan belajar tayamum. Misalnya sudah ada waktu sholat subuh. Tiba-tiba pas kita berhunur tidak ada air. Kesana kita lari ke ke utara kita lari ada buaya, buaya darah di sana. Ke timur kita lari, ada harimau yang menjaga kolam itu. Kita lari ke selatan, ternyata ada pojok di sana. Kita lari ke barat, ternyata ada apa namanya, ada ada monkey, monkey di sana, ini sudah datang waktu sholat. Nah, kalau begitu, saya ke sana, ada harimau saya ke sana, ada buaya, saat itu sudah tidak ada air, tergosa. Nah, itu namanya anggaruro, tukerin mahzuro. Apa yang tidak boleh dibolehkan pada saat itu, kalau tidak ada, ah. Air, nah, misalnya kalau kita pergi ke hutan, tidak ada makanan, kecuali pohon pisang. Ini ada air, Kakak, enggak ketemu, baru pohon pisang saja. Kakak, enggak, sampai besur, udah mati. Nggak sampai ngomong selalu, enggak sampai pisah 12 no. ada di tempat ke mau gontokna diterima baik daripada ana akanta mati ka kan memang satu gigi kalau kita mampu kalau kita tidak mampu <tuk> deka kamu mati udah kan nggak apa itu na apa, apa itu namanya aruroh simulasi ini tekanan bahwa ketika kamu ke itu. itu namanya aruroh paham Nah, dengan paham yang seperti itu pasti suhu di tengah sedangkan <tuh> neon berisi. Nah, akhirnya itu dengan bagus akan kelapar arang sisir tidak tahu ketekakan inu kita bayut. Kan? Dinara, inu kita bayut dinara. darah. kita itu ulah mati. Gara-gara itu terus terus terus terus terus akan terus terus terus terus terus terus terus satu persatu agenda meragut pengajari pasti Menonton Paham? Paham Berbanyak oh, disuruh saya tahu nah, nah sekarang kita akan perak praktik Yang namanya babutayamun Yaitu babutayamun artinya pengganti air Dari kedula budu air Udah tadi kan? Nah terus tak kalayarum ini harus menggunakan debu yang suci. Terus debu itu nanti nasmwan tak terisi peru empera apa arang debu, deh. Terus nanti nasmwan tak terlalu pilek lengge atau le gunung, -gunung. deh. Yang penting debu itu suci. Tidak pernah dijatuhi oleh kotor-kotoran, oleh najis, atau tidak pernah disisihin di oleh anjing. Itu namanya suci, carilah debu yang suci di mana-mana ada debu. Nah, di sini, di sini ada debu nih, walaupun tak kelihatan. Ini semua menonton, gemuk-gemuk, terpakna cara debu ini paham ya, dari kita semua sekarang bab kaya yang ini kita akan bahas secara singkat-singkat simpatis -singkat. inti, intinya tidak terlalu bahas terlalu lebih terlalu paham yang penting kita akan langsung terlatih satu, satu satu orang satu orang berdiri di depan kita akan terlatih nah sebelum kita terlatih saya akan membahas sedikit nah di mana-mana kamu narai pas kita sudah tayamu maka maka tayamu kita, kita itu bata nah sekarang contohnya sekarang kita sudah tayamu wahid itu antai metai indare kah wah pasti ada orang yang sehat lagi indare kan terbukti ada sejuta Lho Mas anu lho lupakan tak pikir betul. Dan niaran ada ra adho ruh ini. Musuh gue ada tuh, kebakaran baru musibah itu. Boh, debu. Kecuali terawang hutan. Atau loas dan minus 10. Si kena loas itu harus menggunakan tayamu. Kamu selain harus menggunakan ai. Gue bilang, kelamin penyakit, penyakitnya misalnya sakit sakitnya mulai riuh. Gue bilang, misalnya segala, segala, segala, segala, segala, segala, segala, segala, segala, sulap berarti boleh menggunakan obat untuk jerawat misalnya, so, so, yeah. logo, misalnya langsung, penyakit air misalnya, ya, Lalu, mau maka boleh dia ya, menggunakan tayamu kalau sudah tayamu Misalnya di TPK ini tidak ada air, misalnya ini tidak ada air. Kita ke sana tidak ada air, kita ke sana tidak ada air, kita ke sana tidak ada air. Watayamu, eh, wapase, jelpak tempo, jelpak kece, jelpa. bau doang, pasti ada kumuh atau jelpak kursi bau apa anjing Ada main anjing Tetap Sudah tayamu, Bapak harus tayamu. Ketul mesin baterai tiba-tiba mati airnya tiba-tiba menyala airnya berongkat belabur datang kiri, berarti batal tayamun itu harus kita mengganti dengan ber ber, -ber. kita sholat misalnya kalau kita sudah tapi mencari air terus kalau kita sudah tayamun terus kalau kita sudah sholat apa kita, kita kita harus mengganti sholat kita tidak ya, oh, ya, oh, ya. tapi kalau kalau lebih baiknya boleh juga menggantinya, Paham? Oh.